Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nur Satya Dewi. Saya dari kelas 12 IPS 1 Saya sini akan menjelaskan tentang materi Inti masalah pokok ekonomi Inti masalah pokok ekonomi adalah Adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia Yang tidak terbatas Dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas Masalah pokok ekonomi dibagi menjadi dua Yaitu klasik dan modern Klasik dibagi menjadi tiga Yaitu produksi, distribusi, dan konsumen Produksi adalah Menghasilkan barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa hasil diproduksi kepada konsumen Konsumen adalah kegiatan menggunakan, menghabiskan, atau memanfaatkan barang yang dihasilkan oleh produsen Modern Modern dibagi menjadi tiga yaitu What, How for Home What, apa barang yang akan diproduksi How, bagaimana barang yang akan diproduksi For home untuk siapa barang yang akan diproduksi Inti masalah ekonomi pasti ada kebutuhan Jadi kebutuhan Kebutuhan dan keinginan Jadi kebutuhan adalah hasrat yang timbul Dalam diri manusia yang jika Tidak terpenuhi dapat Memengaruhi kelangsungan hidupnya Keinginan adalah hasrat yang timbul Dalam diri manusia yang jika Tidak terpenuhi tidak memengaruhi kelangsungan hidupnya. Jadi, kebutuhan tidak bisa ditunda dan keinginan bisa ditunda. Dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.